Halo guys selamat pagi Pada video kali ini saya akan melakukan pemasangan Namanya eh, Apa namanya Tempat Minuman Atau di kali apa namanya saya lupa Ya pada kali ini meskipun ya sudah banyak orang yang melakukan pemasangan ini Tetapi pada video kali ini saya akan lakukan pemasangan ini kemarin saya baru beli ini ini saya baru beli kemarin tempat headrest kok oh, headrest sih nah, ini nanti saya akan taruh di tengah-tengah untuk -tengah. tempat minuman tempat koin terus tempat uang-uang receh di sini meskipun sudah banyak yang melakukan pemasangan ini tapi saya ingin men e, me, review ini di mobil kalian, saya oke. Selamat menyaksikan! Jangan lupa untuk like, komen subscribe kalau kalian berkenan dengan channel saya. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita uh, pasangkan bautnya dulu di sini. Nah, di sini, Jadi kalau sudah, baru kita pasangkan di sana. Oke, baut sudah terpasang. Nah, sekarang kita coba tinggal mencoba disediakan di sini nah sini diselipkan oke kalau sudah kita pasang isi up nah oke ini sudah terpasang tinggal dikencangkan bautnya nah teman-teman sip ini sudah terpasang ini Masukkan ini ke boxnya, kita tekan sampai ke bawah. Aku melihat kita tinggal baut. Oke, kalau sudah tinggal dipaut, dipasang bautnya. Oke, oke, ini sudah terpasang. Ini sudah boxnya, sudah terpasang juga. Cakep, oke. Yang terakhir adalah sentuhannya ya. Pemasangan, pemasangan ini dipasang di sini. Oke, ini sudah selesai pemasangannya. Ternyata gampang, teman-teman. Yang penting kita mempersiapkan bahan-bahannya. Dan ini juga klop banget. Saya beli. Nanti saya berikan di kolom deskripsi untuk pembeliannya. Bautnya juga pas, presisi banget. Tidak ada yang renggang. Ini tidak perlu di double tip atau 3 M. Semua sudah terpasang dengan rapi nah ini untuk tempatnya buat pasang minum pas banget tuh pas ini juga presisi terus untuk naruh uang juga nih naruh uang pas kalau untuk duit 500an pas sekali ini pas tersusun rapi oke bagi teman-teman yang tertarik dengan video ini silahkan like jika kalian berkenan silahkan komen dan yang lebih penting lagi subscribe jika kalian benar-benar berkenan itu aja video singkat saya dari eh, kali ini tentang pemasangan box Kalia di mobil Kalia saya atau di Sigra juga bisa semoga bermanfaat dan bisa diikuti sekian video dari saya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya kali ini jangan lupa sekali lagi jika suka silahkan subscribe video ini atau channel ini dan jika belum suka dengan video ini silahkan like terima kasih sampai ketemu di next video saya berikutnya bye bye